Setelah lihat video jalak serosa yang wow keren-keren semuanya dan rata-rata dari karakter anime manga atau game, kemudian ada video-video lain yang buat juga. Gue pikir kenapa gue nggak coba ikutan juga? Lalu mulailah proses awal pembuatan video gue ini. Gue cari referensi karakter anime populer. Apa karakter yang unik, yang susah dan belum banyak orang lain buat? Akhirnya pilihan gue jatuh pada Sanji Smoke member dari Straw Hat Pirate gue temukan ada tiga kesulitan besar untuk ngerubah diri gue menjadi Sanji. Nomor satu, Sanji itu ganteng dan playboy. <tik> Gak cocok sama gue, karena gue itu ganteng dan setia. Wow. Nomor dua, dia beli jambet. Dia Jurus Tendangan Sanji Ya, tendangan balik, tendangan muter, tendangan lompat, macem-macem tendangan Masya Allah dibalik-balik itu sama dia kakinya semuanya Dan kesulitan nomor tiga Rambut Sanji yang pirang dan polem Gue bisa aja sih bleaching rambut gue Ya bleaching kayak gitu palingan cuma butuh waktu satu jaman lah Tapi buat panjangin rambut, butuh 5-6 bulan ah, Kelamaan Karena jurus tendangan Sanji yang sangat stretchy Maka gue harus latihan split Gue harus konsisten. Setiap hari gue latihan split. Makan sambil split. Gue di taman, gue split. Dalam mall, gue split. Di parkiran gue split juga. Akhirnya gue coba ikutin teknik Evandem. Gue coba belajar untuk split di atas truk yang lagi berjalan. Serem banget, Bro. Akhirnya gue berhasil. Kaki gue bisa mekar, tapi nggak bisa balik lagi. Tengah malam gue dibawa ke Haji Naim. Hari terus berganti, dan setiap waktunya gue berpikir, adakah cara lain buat ngikutin gaya tendangan Sanji yang menembus hukum gravitasi? Dengan formula F sama dengan G, M satu, M dua dibagi R 2 F sama dengan force gaya gravitasi konstan, M satu M 2 dua. Kalau banyak, hukum gravitasi ini? Gue hukum Kepler Nah, lu pikir aja, apa hubungannya tendangan yang gue mau buat sama matahari dan planet? Gue buat simpel aja. Yang penting keren kan? Pokoknya waktu syuting, semua tendangan gua ambil gaya low angle. Biar tendangan kelihatan tinggi, tendangan atas gua ambil low angle. Lompat-lompat aja, kali ada yang bagus. Lompat terus, tendang terus. Iya, iya, suar capek juga, lompat-lompat. Tapi demi konten, tendang terus sampai keringetan. Lompat tendang lagi, capek banget. Sekarang tendangan low angle, gue duduk sambil terus tendang Nah, ini kurang ajar karena nggak bagus. BTW, khusus buat syuting konten ini, tembok rumah gue sengaja cat biru, namanya blue screen, totalitas banget bro. Biar sekalian di area dapur gue juga cat ijo, kalau suatu saat gue butuh green screen, langit-langit gue cat putih, namanya white screen. Untuk nambah kesan real, gue pakai lampu tambahan dari arah bawah. Bias lampu merah ini sangat ngebantu blending warna saat nanti dia editing ada tambahan efek api. Kalian bisa lihat sendiri, kan? Hasilnya pakaian gue bagus kena warna merah langsung. Tapi, muka gue yang ngos-ngosan, capek karena lompat-lompat keringetan ikutan merah kayak udang rebus. Sebenarnya dalam pembuatan video ini, gue sempet bingung. Rencananya mau buat dua versi, horizontal dan vertikal. Tapi itu artinya, setiap shot harus gue ambil dua kali. Editingnya juga punya dua versi, termasuk visual efeknya dua versi pula. Rasanya berat. Dan jangan rindu. Kenapa? Berat. Dilan tuh bohong. Daripada rindu, lebih berat syuting dan ngedit dua versi. Akhirnya gue putusin aja. Cuma bikin satu versi vertikal. Hal paling ribet dari pembuatan animasi ini adalah buat 3D rambut Sanji. Gue buat rambut sintetik di Blender. Cari model 3D kepala, lalu select bagian yang mau dikasih rambut. Modifikasi panjangnya dan beberapa parameter lain. Rambut terus gue sisir. Diatur dengan sangat hati-hati supaya rambutnya mirip Sanji. Atau referensi lainnya bisa juga sih. Rambut gaya vokalis kangen band. Atau gaya jamet atau gaya ini ya pokoknya uh, aturlah walau akhirnya nggak mirip-mirip amat juga karena baru banget gue buat rambut kayak gini gue pilih metode manual tracking rambut dan kepala hasilnya swear ribet banget putaran rambut dan kepala disesuaikan dengan video jalek serosa itu pinter dia buat video effects nggak banyak gerak lah ini gue lompat muter-muter bener benar nyusahin diri sendiri puse kompos rambut 3d buatan dengan live shoot Posisikan di kepala, sesuaikan rotasi dan scalenya, ikutin terus, lalu pakai directional blur, sesuaikan arah gerakan video. Adjust lagi warna rambutnya, tambahin liquify, jadi rambut bisa ditarik-tarik gitu. Diatur ulang terus, bentuknya ikutin bentuk kepala. Lakukan ini untuk semua shot, ya semua shot dan frame by frame. Ini memang proses yang melelahkan. Kalau di tengah jalan lu pikir nggak bagus, inget satu quote, bukan hasilnya. Yang penting prosesnya. Anjim. Dan yang berikutnya adalah memasang efek api. Untuk membuat api, dasarnya gue pakai efek particle simulation. Mainkan parameter dinamiknya. Tambah grafiti supaya arahnya ke atas. Kalau perlu, tambahin juga wind. Terus mainkan turbulence field. Ada banyak parameter di situ. Atau ada juga beberapa preset yang kemungkinan cocok. Kalau udah puas, bisa buat beberapa plates gerakan partikel. Endingnya, kasih tambahan plugin Color Vibrant. Lalu kasih Gaussian Blur. Dan terakhir, Vector Blur. Buat beberapa plates api. Ini api pertama. Ini api kedua. Dan ini api kebakaran. Nggak bisa dipakai. Ini api ketiga. Gabung pakai Blending Mode 8. Jadi, satu kakinya itu kita bisa pakai beberapa jenis api. Biar kelihatan keren! Untuk pengambilan videonya, gue pakai kamera Sony RX100 Mark IV. Kamera ini udah lama banget nemenin gue untuk membuat banyak banget konten. Kenapa? Karena gue beli sekitar memang 4 tahun lalu dan sampai sekarang dia masih waterproof. Uh, future proof maksud gue. Jadi kalau lo beli kamera Sony sekarang, masih akan terus kepake sekitar 4-5 tahun ke depan. Ox banget kan? Gue dari dulu selalu pakai kamera Sony. Gue beli Sony terus. Gue orangnya Sony banget. Bahkan gue punya tato Sony di badan gue. Sony, please endorse gue Down, down, down, down, down. Ah! Proses akhirnya itu tinggal color grading. Dan untuk di sini, gue kasih juga penambahan efek glow supaya warna dan sharpness-nya lebih blending. Setelah semua proses yang lama itu yang menghasilkan layer bertebaran, komposisi yang berantakan, akhirnya pencet render. Dan inilah video Sanji Sanjian. Nah, seperti itulah ceritanya gimana gue ngerubah diri gue menjadi Sanji Finsmo, member dari Straw Hat Pirate. Jangan lupa komen di bawah, subscribe buat yang belum. Kita jumpa lagi di video berikutnya. tos dulu biar gak selek.